Penting untuk Anda ketahui beberapa tempat makan halal di Bali agar Anda tidak kesulitan dalam mencicipi makanan khas Pulau Dewata. Kuliner di Bali memang sangat menggugah selera, namun banyak restoran yang menjual kuliner non-halal. Agar tidak salah, berikut rekomendasi tempat makan halal di Bali yang ibu jari rangkum dari berbagai sumber. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya.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 Nasi pedas Bu Andika salah satu rumah makan terkenal di Bali yang menjual makanan sama seperti rumah makan lainnya. Meski namanya nasi pedas, namun lauk yang dijual tidak semuanya pedas. Nasi pedas Bu Andika menjual berbagai makanan rumahan seperti berbagai lauk pauk ayam, urap, sayur lodeh, usus goreng, kulit crispy, tempe manis dan masih banyak lagi. Harga nasi pedas Bu Andika bervariasi sesuai jenis lauk-pauk yang dipilih. Alamat Jalan Blambangan nomor 55, Kuta, Badung, Bali. Jam buka 24 jam. Yang kedua, Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku Ubud. Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku berdiri sejak tahun 1963 yang didirikan oleh Ibu Mangku sendiri. Pada awalnya Ibu Mangku berjualan dari satu tempat ke tempat lainnya di sekitaran desa kedewatan, Ubud. Sekitar tahun 1968, Ibu Mangku mendapatkan tempat di Persimpangan Jalan Kedewatan. Di sana Ibu Mangku berjualan hingga 18 tahun lamanya dan pada akhirnya Ibu Mangku memutuskan untuk membuka usahanya di rumah tinggal beliau di Kedewatan. Alamat Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku berada di Jalan Raya Kedewatan Nomor 18, Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Jam buka? Pukul 7 Wita sampai pukul 21 Wita Yang ketiga Warung Nasi Tekorita Keunikan warung ini adalah makanan yang disajikan di pincuk daun pisang Menu utama di Warung Nasi Tekor adalah lauk serba ayam. Mulai ayam garang asam, serapah ayam dan ayam bakar srelemo. Seporsi nasi tekor dihargai Rp20.000 saja. Alamatnya berada di kawasan Desa Budaya Kertalangu, Jalan Bypass Murah Rai Topati nomor 28, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Jam buka pukul 9 Wita sampai pukul 16.30 Wita Ayam Betutu Mentempeh 1978 Ayam Betutu Mentempeh adalah kuliner populer di Pulau Dewata Ayam Betutu Meh Tempe sudah berdiri sejak 1978 Untuk mencicipi kuliner satu ini, kamu harus pergi ke daerah paling ujung barat Pulau Bali Jika dari kota Denpasar bisa ditempuh selama tiga jam perjalanan Meski menempuh jarak yang jauh, semua akan terbayar dengan kelezatannya. Alamatnya di Jalan Raja Wali, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali. Jam buka, pukul 7 Wita sampai pukul 21.30 Wita. Yang kelima, rumah makan Sari Dharma Kintamani. Rumah makan Sari Dharma ini menyajikan menu khas Kintamannya yaitu mujair nyatnya. Sembari menikmati seporsi mujair nyatnya, anda juga akan disuguhkan dengan keindahan Gunung Batur. Tempat ini beralamat di Jalan Raya Penelokan, Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Jam buka pukul 8 Wita, 16.00 Wita. Yang ke Pondok Mina Karang Asem Pondok Mina adalah restoran yang menyajikan hidangan khusus ikan gurame dan seafood. Pondok Mina ini beralamat di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kerta Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Karang Asem, Bali. Jam operasional mulai pukul 8 Wita sampai pukul 21 Wita. 7. Warung Bebek Tepi Sawah Warung Bebek Tepi Sawah adalah restoran yang menyajikan bebek sebagai menu utama Harga satu porsi mulai Rp75.000 sampai Rp140.000 Tempat ini beralamat di Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Jam operasional mulai pukul 10 Wita sampai pukul 22 Wita. Yang kedelapan, Sup Kepala Ikan Mak Beng Sanur Sub Kelapa Ikan menjadi salah satu hidangan berkuah khas Bali yang terkenal. Ada banyak restoran atau warung makan yang menyediakan menu yang satu ini. Salah satu yang terkenal di Bali adalah sup Kepala Ikan Mak Beng Sanur. Kepala ikan yang digunakan adalah ikan tenggiri atau cakalang lain kepala ikan, dalam kuah juga dilengkapi dengan timun yang direbus menjadi satu. Kamu bisa langsung menikmati kesegaran sup tersebut dengan sepiring nasi hangat. Tempat ini beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 45, Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Jam operasional mulai pukul 8 WITA sampai pukul 22 WITA. yang kesembilan warung menweti warung menweti ini menjual nasi campur khas Bali nasi campur tersebut berisi sayur urap Bali ayam suwir betutu pindang sambal tomat sambal matah telur pindang keripik kulit ayam dan kacang tanah goreng tempat ini beralamat di Jalan Segara Ayu Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Jam operasional pukul 7.30 Wita sampai pukul 13 Wita Udang Mang Engking Bel Udang Mang Engking menghadirkan nuansa pedesaan pinggir danau di tengah perkotaan Melepaskan sejenak kepenatan dari hirup pikuk perkotaan dengan menyantap hidangan istimewa di tepi danau nan asri akan menjadi pengalaman unik yang patut Anda coba Tersedia-tersedia berbagai spot dengan tema yang unik dan berbeda sangat cocok untuk Anda mengajak rekan kerja pasangan bersama maupun keluarga. Tempat ini beralamat di Jalan Nakula nomor 88, Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Jam operasionalnya mulai pukul 11.00 WITA sampai pukul 22.00 WITA. 10 rekomendasi tempat makan halal di Bali yang wajib Anda coba Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat kuliner halal yang ada di Bali Kalau Anda mempunyai pengalaman tentang tempat kuliner Bali yang lainnya Silahkan berbagi pengalaman Anda melalui kolom komentar Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Tekan like jika Anda suka